kalau nyuruh-nyuruh nanti -nyuruh, dipikir dulu pakai otak, jangan pakai dengkul memang <SILENGALAN> mau, istri lo bapakani tebun, nama suat gajah mikir, harusnya. ntar nyesal belakangan baru tahu rasa halo, assalamualaikum bertemu lagi ketemu menang, karo anu krim aja bukan anu official lagi karena anunya sudah milik orang lain karena sudah dianu jadi nggak anu lagi ya kali ini kita mau membahas nggak ngarit lagi membahas pertanyaan yang konyol tapan kamu mau nikah saya jawab sedetil mungkin Oh jawabannya simak terus video ini Kalau disambi rokokan dan tenang pikirannya rokok dulu wui eh, Pertanyaannya memang bagus, tapi menurut saya kurang bagus. Oh. Jodoh, mati, rezeki, wisano ngatur. Gak tak. Ngatur-ngatur uribe menungso. Apa renna dewi? Lekwe pengen rapi, Sembarang wong tua. Apa-apa wong tua? Jangan samakan diriku ama dirimu. Aku ya aku, kamu ya kamu jangan disamakan masih kita akan berbeda-beda jadi jangan kau samakan oh. ada yang miskin ada yang kaya ada yang jelek ada yang keren nah emangnya terusan nak kawin terusan nek durung siap tes bukan kawin gitu terus anak bujur bukan iopo emang di pakani suket glem suket gajah eh emang mau itu gelem? enggak cukup itu nikah itu asal anda tahu kalau siapnya sudah siap tapi kalau persiapan tertentunya kan belum siap Oh. jadi kalau ngomong dipikir dulu jangan asal tidak mulu kamu tinggal baca, gampang. Apa-apa serba orang tua. Aww. Jadi, jangan disamakan. Ingat para jomblo. Kalau ditanya begitu, jawabannya ini. simpel. Hidup para jomblo. Jomblo, kayak saya. so nyuruh-nyuruh orang. Kalau nyuruh-nyuruh nanti dipikir dulu, pakai otak, jangan pakai dengkul. Emang mau, istri lo bakal ditebon, nama gajah. Mikir, harusnya Entar nyesal belakangan baru tahu rasa. Oh jadi para jomblo jangan takut kalau ditanya orang itu kapan kamu mau nikah Baik. jangan takut orang jodoh mati keceki bisa, bisa ngatur sam siun dari aturan wai dan gampang ritmo. dinikmati, dihayati dijalani sama maju aja nuruti karep Nah, karo pe dewe iki si ping ngene sih. Sing wah. dan karo pe sing sing kono. Bito. terus awakmu harus bilang apa oh. Allah. Halo, Roda itu berputar, Bro. Jangan asal ngomong. Kadang kita di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas. Naik turun. Jadi di dinikmati, jangan ngatur-ngatur hidup orang lain. Aturlah dirimu sendiri. Dijalani dengan apa adanya. Jangan diadadain. Nggak enak tahu. Cuma menurut karep Kahanan ini di sawahku yang ini kau mana? Kupuk kupuk derita Oh no! Teringat masa kecil saya bah. setiap pagi sampai sore baru pulang ya di sawah ini ini ya salah ya hasil hasil sapi wow. jadi jangan membanding-bandingkan hidup orang lain semua orang itu beda, berbeda-beda pikirannya, ada pikiran labil, ada pikiran dewasa ada pikiran kanakan -kekan. jadi jangan dibedak-bedakan jangan disama-samakan kok beda-bedakan waktunya pulang Kahanan sawahku yang ini Yo mungkin cukup semuanya penjelasan ini tentang pertanyaan yang konyol. Kalau suka boleh di like, nggak suka boleh di select Kalau minat boleh di subscribe, nggak minat jangan nggak maksa. Yuk, cukup sampai ini, boh, like, boh Video nih, gue sambung lain kapan gue video. apa vlog-vlog apa? Semoga bermanfaat bagi yang jomblo, bagi yang jomblo yang kayak saya, akan mendapatkan calon yang tepat, dan para jomblo yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Jangan lupa ngopi dulu